Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di sore hari ini tentunya kita lihat keunggahan pertama para sahabat ada postingan foto cute dari Deddy Lesti Wow tentunya Leslie Kejora terlihat sangat cantik banget nih para ya. image-nya luar biasa banget Tentunya ini adalah idola kesengan kita Inspirasi buat kita para sahabat ya Lesti adalah panutan buat kita semua Faraven khususnya Lesla Lovers Mudah-mudahan tentunya dedek Lesti Selalu diberikan kelancaran kebahagiaan Tentunya sampai menuju halal buat hubungan yang bersama Abang Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita mendapatkan info ya bahwa tentunya Rizky Bilar tidak hadir nanti malam di acara LIDA 2021 Kita lihat aja tentunya info ini langsung dari Bu Harsiwi Resmi para sahabat ya kita lihat Bu Harsiwi sini menginfokan bahwa malam hari ini akan hadir top 28 grup 1 para sahabat ya Tentunya juri yang bertugas malam hari ini Yang menjadi gabungan dari grup merah dan grup putih akan ada Maeso Imah, Mami Dewi Persik, Dede Lesti Kejora dan A. A. Reza Zakaria ya. Dan fashion guru ada Yosep Sinudarsono Dan tentunya war sahabat host yang tentunya akan menghibur Dan tentunya host, -host kecintaan kita semua yang selalu Memberikan hiburan para di ya. disitu ada Abi Ramzi. Gilang Dirga Irfan Hakim, Lidarara, Ruben Onsu, dan Jirayut Deo 4 official Terima kasih para host yang selalu menghibur kita, kata Bu Harsi, para sahabat ya Sudah dipastikan Rizky Bilar tidak akan hadir di acara top 28 grup 1 putih Lida 2021 nanti malam, para sahabat, ya Nama Rizky Bilar tidak tercantum dalam deretan host-host yang tentunya tertera di caption Ibu Harsi, para sahabat ya Mudah-mudahan saja kita doakan. Tentunya ada kejutan bahagia buat kita semua nanti malam, persahabat ya kita tunggu saja kabar dan info terbarunya. Inilah informasi di sore hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar. Baomin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.